Jalan di hari minggu jangan lupa beli pepaya aku selalu menunggu dirimu kau yang manis dan yang aku cinta beli roti jumlahnya satu jangan lupa ditambah susu satu minggu pas lelah sambil mimi cucu jalan-jalan di hari Minggu jangan lupa beli pepaya satu minggu baru ketemu melepas lelah